Uh, jadi buat teman-teman di luar sana yang apa ya, yang sedang belajar bahasa Inggris atau yang mau apa, yang mau belajar bahasa Inggris, dan yang pernah takut karena untuk mempelajari bahasa Inggris itu akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Karena bahasa Inggris itu sangat penting, uh, baik itu di uh, Indonesia ataupun apalagi kalau di luar gitu. Jadi bahasa Inggris itu ada di mana-mana, di sekitar kita ada semuanya. Kembali lagi bersama saya Deddy Zeti Official Pada kali ini Saya sedang berada di Kota Padang uh, Alhamdulillah Dengan kesempatan yang ada Bertemu dengan salah seorang warga kita Di warga kita Gunung Lutsu uh, Dan beliau ini Sedang berjuang Mencari pekerjaan Dan setelah lulus kuliah bagaimana kisah video ini kita terus tonton di Dedi Zeti Official ini dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar terus melihat video terbaru kami ini ya selamat siang ya, ya selamat siang Pak ya, dengan siapa namanya boleh perkenalan dulu uh, oke okay. uh, perkenalkan nama saya Zulpani uh, saya orang mahasiswa di kota Padang saya berasal uh, dari desa Gunung Bungsu, tiga 13 Kota Tampak Oke okay. Pani ya, Kita panggil Pani saja Pani masuk ke Padang dari tahun kapan? Masuk ke Kota Padang itu dari tahun 2017 2017 2017 kuliah? Kuliah di UIN Imam Bonjol Padang UIN Imam Bonjol Padang jurusan? Jurusan pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Inggris luar biasa Jurusan yang menurut saya sangat sulit sekali Tapi Alhamdulillah beliau telah Lulus dari jurusan bahasa Inggris S1, ya. S1, Pak. baik. S1, luar biasa penting sekali ini bagi kita yang takut dengan bahasa Inggris ataupun yang sedang uh, sekolah dan telah tamat sekolah dan mau kuliah. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, adik kita pani Adi ini, baik ya, pani. Kenapa pani memilih jurusan bahasa Inggris? Silahkan. Uh, kenapa saya memilih uh, bahasa Inggris? Ya. Ya, eh, dari sekolah dulu, dari eh, Man, eh, di Man Satu Kampar eh, Dulu namanya masih Manku sekarang udah Man Satu Kampar Itu saya sudah mempelajari bahasa Inggris ini oh, Sudah mulai menyukai, mulai menyukai Jadi mulai menyukai itu semenjak Man itu lah Ya, kira-kira titik awal kapan suka bahasa Inggris? Titik awal menyukai itu oh, mungkin dari film-film yang ditonton Jadi oh, ada film, idola gitu idola. Siapa idola? Ya, dulu tuh sering nonton ada uh, film Fast and Furious gitu kan iya, ada jasa ya. ada itu uh, Paul Walker itu di -gitu. artinya uh, yang bahasa Inggris, bahasa Inggris itu di ya iya baik nah, terus lanjutkan kan uh, jadi dari film-film yang ditonton itu melihat kayak uh, orang turis tuh kalau ngomong uh, bahasa Inggris tuh kan kayak kita tuh suka dengarnya gitu kan uh, jadi uh, termotivasi lah dari ngeliat orang-orang itu orang-orang yang keren-keren di film-film itu baik gitu, dan kenapa memilih Padang Padahal itu jauh dari kampung nih ceritanya. Ya. Uh, kenapa memilih Padang? Uh, mungkin karena apa ya related juga dengan jurusan saya bahasa Inggris. Pada saat itu juga saya pernah memilih uh, uh, setelah tamat man dulu memilih di Uin Suska jurusan yang sama uh -huh. dan di Padang juga ngambil jurusan bahasa Inggris dengan, uh, apa, uh, di kampus Uin dengan uh -huh. jurusan yang sama. Setelah saya pertimbangkan um, jurusan bahasa Inggris di Uin mungkin nanti akan Uh, sedikit kesulitan untuk ketemu bule, gitu kan? Pekanbaru itu daerah industri, ya iya. Jadi, kalau kota Padang tuh daerahnya wisatawan, Persatuan. sering banyak jumpa dengan bule. Baik, betul masuk akal. Nah, kuliah kemarin itu biaya pribadi atau beasiswa ya? Kalau uh, kuliah itu biaya ya, pribadi, pribadi. Nah, kira-kira yang membiayai kalau biaya itu oh, dari ibu karena oh, ayah udah nggak ada ya. Iya. Terus ada abang juga yang sering uh, mensuport membantu. Jelas gitu. selesai sampai sekarang ya. Berkat keluarganya gitu ya. Nah, uh, ketika sedang kuliah, ya, apa kesulitan-kesulitan yang dijumpai ketika berkulit di bahasa Inggris ini, di jurusan bahasa Inggris ini? Uh, Kalau problem atau masalah yang sering dihadapin di jurusan ini ya. Uh, apa ya Pak? Uh, mungkin tentang menghapal ya menghafal juga terus juga uh, kalau di kampus itu atau uh, kalau berbicara sama dosen itu kan berbicara bahasa Inggrisnya itu formal gitu formal, kan kalau bahasa ya. kalau bahasa Inggris kalau formal itu kan harus berpatokan sama grammar grammar gitu. ya sedangkan kalau saya ya, kalau saya tuh kalau ngomong pakai grammar itu sering apa namanya sering uh, mikir dulu, dulu yeah. ngomongnya itu jadi nggak enjoy yeah, pada enjoy. saat ngomong yeah, oh, iya gitu. itu sekali Nah, bagaimana cara uh, Pani mengatasi masalah tersebut? Uh, mengatasi tersebut, ya kadang ada di satu kondisi yang mengharuskan untuk berbicara nggak uh, formal gitu eh. Jadi pakai okay, uh, bahasa Inggris semampunya uh, aja gitu Karena yeah. uh, nggak ini juga Pak, apa namanya, uh, kalau dipikir-pikir pikir untuk menyusun grammar ketika berbicara itu Malah makin kaku, malah oh, makin senang. grogi jadinya, akhirnya nggak tersampaikan nah. Dan Pani bagaimana uh, kebiasaan yang Pani buat supaya uh, bahasa Inggris ini tidak begitu sulit ataupun terlalu sulit kita? Uh, supaya uh, saya yang dia tidak terlalu sulit, tapi yeah, ini bagi, yeah, pasti dong ini. Ya, bagi kita yang di luar, tentu menganggap sulit bahasa Inggris ini. Yeah. Nah bagaimana tip ataupun caranya menurut Pani ini? Uh, kalau saya tuh suka, apa? Uh, kalau mulai dari handphone, kadang tuh pakai bahasa Inggris Oh uh, Pakai full bahasa Inggris Full oh, bahasa Inggris, jadi kita mikir, ini apa nih artinya, yeah. ada rasa penasarannya yeah. Sehingga kita lihat kamus atau apa gitu ya, yeah. untuk menambah perbenaran kata kita Iya, yes. seperti itu Terus apalagi, apakah paling sering main-main ke tempat wisata yang ada di Padang ini lalu dengan berani berbicara sama bule tanpa diajak gitu Iya, yeah, betul Betul, seperti yeah. itu jadi dulu waktu semester uh, dari semester tiga sampai semester lima itu, oh apa? Saya kan bawa, kalau ke Padang masih baru bisa dikatakan baru bawa motor ke Padang yeah. dari semester delapan kalau nggak salah. Yeah. Nah, jadi dulu tuh jarang bawa motor, jadi jarang keluar. Sekalinya keluar tuh memang menjelajahi banget gitu, pak. Ba. Jelajah yeah. mulai dari kadang ke Taplau, kadang yeah. ke Pantai Hermanis. Jadi yeah. memang dicari banget itu. Uh -huh. Biasanya tuh turis sering gitu. ketemu sama turis tuh di bandara. Di bandara. Di bandara. Nah, kira-kira nih. Ketika bertemu bule, ini sedikit praktik lah mi kita minta ke Pani ini ya Apa hal-hal yang harus kita tanyakan ke bule yang sama sekali kita, kita tidak kenal gitu ya Kira-kira ya. nah, seperti apalah gitu oh, Biasanya kalau ngelihat bule gitu kan ya oh, Saya tuh nggak pernah langsung ngobrol tapi minta izin dulu biasanya Pak. Ya. ya Misalnya kan tentu, tentu. Ya, Excuse, excuse kiss me sir, gitu kan? Kita akan bicara first time, gitu kan? Artinya apa itu? Saya kita ngobrol sebentar. Oke, terus terus. Terus nanti uh, kalau misalnya dia responnya positif, hmm. udah kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain, gitu. Oh gitu, dibawa duduk santai dulu, gitu ngobrol, yeah. gitu ya? Yeah. Nah, hal yang pertama yang harus kita tanyakan ketika baru orang yang kita kenali apa saja asal atau apa gitu ya? Ya jadi kalau uh, di perkuliahan itu ada. Uh, kami mempelajari itu, Pak, mempelajari apa namanya itu budaya Barat gitu. Oh, yeah. Jadi ada beberapa hal yang tidak perlu ditanyakan ke orang Barat itu, oh, yang untuk mereka itu. Oh itu pula budayanya di sana gitu. Jadi iya, iya, iya, yang iya, iya. ini yang ini nggak boleh ditanyakan. Seperti misalnya uh -uh. kalau soal gaji. Oh agak sensitif, sensitif iya, ya. Itu kadang kalau misalnya kita nanya itu ya mungkin aja mereka menjawab tapi mereka merasa risih. Risih betul sekali, betul sekali. Oke. Okay. Ini juga keluarga. Oh keluarga. Keluarga juga. juga agak tabu ataupun, itu lah ya. Kurangan gitu. bagus lah pertanyaannya seperti itu. Nah kira-kira pertanyaan yang bagus bisa contohkan Pertanyaan yang bagus untuk menanyakan hmm. uh, untuk memulai percakapan yeah. itu ya, yeah. Pertama ya minta izin tadi dulu ya pak, minta yeah. izin yeah. terus kalau misalnya dia nggak buru-buru atau mungkin dia nggak ada janji, ya kita ajak ngobrol, mm -hmm. nah, ngobrol-ngobrolinan seperti itu ya. Baik, uh, ini nih buat adik-adik kita nih yang baru tamat nih, yeah. ya yang kabarnya sudah ada yang sudah apa namanya perpisahan gitu ya, yeah. dan memilih jurusan kuliah. Kira-kira nih bagaimana?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 Jadi bahasa Inggris itu ada di mana-mana di sekitar kita ada semuanya. Nah ya betul sekali. Nah bagaimana uh, trik-trik pani uh, agar bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit? nih, misalkan dari bangun tidur apa gitu kan? atau sampai tidur lagi? Uh, bisa diceritakan pengalamannya oh, untuk berbelajar proses belajar ya? Oh biasanya kalau misalnya untuk uh, mengimprove atau menaik. Men men menaikkan level bahasa Inggrisnya atau ya, bahasa Inggrisnya betul, itu, betul. Oh, saya ya pakai tang twister gitu tadi ah. senam lidah tadi. Sinambilda ya. coba senam, contohin ya. pendengar kita. Ya, jadi senam lidah itu dalam bahasa tang, tang twister itu hmm. semacam kata-kata yang semuanya hampir mirip okay. uh, pengucapannya, Baik. tapi memiliki arti yang berbeda. Arti yang berbeda. Gitu. Ya, betul. Jadi yang sering saya uh, latih itu uh, kalimatnya seperti ini. Hmm. Pertama kita ucapin dulu perlahan kemudian. Uh, Cepat gitu, persis cepatnya setelah itu yeah, okay. oh, contohnya seperti ini mm. A big black bug, bit big black bear, but a big black bear, bit big black bug back Itu yang persilangannya. lambatnya yeah. Kedengarannya sama, beda kata ya? Iya, arti yang berbeda, arti yang berbeda gitu. Coba diulang like, lagi A big black bug, bit big black bear, but a big black bear, bit a big black bug satu kata tapi beda makna seperti, ini. seperti. coba artinya apa? kalau artinya itu uh, ini tuh semacam apa ya? artinya uh, seekor serangga kecil ya? saya uh, juga lupa artinya <laughs> seekor serangga kecil ya? menggigit seekor beruang besar. lebih kurang seperti itu artinya. lebih kurang seperti itu artinya? ya? Oh, sinter juga nah, depan ini cara deh. Ya, jadi jadi uh, tang booster itu mm -hmm. kami um, mempelajarinya menghafalnya dulu pak. Jadi itu yang persi nya yang mudah, oh, ada mudah yang Ada lagi yang uh, ada lagi yang kalimatnya ice cream, uh -huh. you cream, uh, we cream, for ice cream. Jadi, itu yang persi oh. Terus yang persi cepatnya ice cream, use cream, we cream, for ice cream. Saya teriak, kamu teriak, kita berteriak untuk sebuah es krim, seperti oh, itu. Kira-kira es krim aja artinya ya, tadi. Padahal kedengaran seperti es krim. Ya, iya, kedengaran seperti es krim gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Memang ada trik-trik yang mudah yang bisa kita pelajari untuk menguasai bahasa Inggris hmm. nih, seperti itu ya. ya nah, dan kira-kira ini uh, Pani sebagai seorang sarjana yang sudah lulus bahasa Inggris nih. Uh, target kedepannya apa? kalau target kedepannya uh, ya pasti uh, ingin bekerja di tempat yang sesuai dengan jurusan, apa? iya tentunya seperti itu. Ya. Nah, dan ada berminat ingin berbagi apa? kerja di guru, tahap apa gitu, guru les, bagaimana? oh jadi jadi guru mungkin uh, kurang? Uh, ya kalau di bagian mengajar itu mungkin agak kurang mbak. kurang tapi yang sifatnya uh, pergi ini ngobrol jadi gate. Turgen atau apa suka? Jadi kayak mungkin dia yes, uh, tertarik ke sana gitu kan? Karena memang lebih suka juga kalau ngobrol sama orang-orang baru gitu. Oh, seperti itu. Jadi intinya hmm. pani ini lebih suka yang langsung praktisnya aja gitu, praktiknya hmm. aja. Gak suka yang ngajar-ngajar seperti hmm. itu ya? Luar biasa juga. Nah, kita doakan semoga pani ini hmm. uh, bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Hmm. Dan mungkin itu sedikit berbagi cerita tentang... Uh, Zulf ya, warga ya, Zulf ya, warga guru-gurusu yang sedang e, berjuang mendapatkan pekerjaan dan lulus dari jurusan Bahasa Inggris di kota Padang ini mungkin sekian terima kasih di waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh